kecanggihan pesawat brief di 200 buatan Rusia. Pesawat Brave di 200 ini adalah pesawat yang dibuat oleh negara Rusia, yang mulai diperkenalkan pada tahun 1989, namun pemerintah Rusia baru memberi izin produksi pada tanggal 8 Desember tahun 1990. Pada tahun 1991 pesawat ini mulai diperkenalkan dalam pameran dirgantara internasional di Paris, yaitu pada event Paris Air Show. Pesawat ini hanya dipergunakan untuk bantuan berbagai macam tugas seperti pemadam kebakaran, SAR, patroli keamanan laut, maupun membawa barang atau kargo, yang pada saat itu dijual dengan harga 500 miliar atau setara 40 juta dolar Amerika. Fungsi utama dari pesawat Brave di 209 ini adalah untuk memadamkan kebakaran hutan, karena pesawat ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat mengangkat beban air seberat 12 ton atau 12.000 liter. Pesawat ini dapat mengangkut penumpang sebanyak 72 orang. Yang uniknya adalah, pesawat ini dapat take off atau landing pada permukaan air atau aspal, sehingga pesawat ini dijuluki pesawat amfibi, artinya dapat digunakan di darat atau di air. Pesawat ini pun banyak disewa oleh negara lain, seperti Yunani, digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan. Dan di tahun yang sama 2007, pemerintah Portugal menyewa pesawat ini untuk memadamkan api, yang mana pesawat ini bekerja total selama 167 jam. Dan ternyata, pemerintah Indonesia pun pernah menyewa pesawat ini pada tahun 2006, untuk memadamkan kebakaran hutan selama 45 hari dengan biaya sewa sebesar 5,2 juta dolar Amerika. Pemerintah Indonesia pernah kepincut untuk membeli pesawat tersebut, namun, sampai saat ini, belum terrealisasi. Semoga di tahun mendatang, pemerintah kita dapat membelinya, guna kepentingan berbagai mengatasi bencana alam yang terjadi di negeri ini, dan sekaligus untuk menunjukkan bahwa negara kita adalah negara makmur, dengan kelengkapan peralatan tercanggih. Demikian, semoga informasi ini menambah pengetahuan Anda. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar Terima kasih